Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya di channel Penetumpul Tumpul yang akan selalu memberikan tutorial-tutorial terbaik untuk teman-teman semua sekitar aplikasi pinjol dan aplikasi penghasil uang ya Oke, di kesempatan kali ini admin akan tutorialin untuk teman-teman semua yaitu cara daftar dan cara mengajukan pinjaman di aplikasi pinjam yuk ya mana aplikasi ini sebuah aplikasi pinjol yang terdaftar di OJK ya Oke langsung saja kita buka aplikasinya Oke selanjutnya silakan teman-teman klik ajukan sekarang ya Selanjutnya silakan teman-teman klik registrasi di bawah ini ya Selanjutnya silahkan masukkan nomor handphone yang masih aktif di kolom ini ya. Jika sudah selesai, selanjutnya silahkan teman-teman klik lanjut. Oke, silahkan masukkan kode OTP di sini. Selanjutnya silahkan teman-teman buat kata sandi di sini ya. Jika sudah selesai, silahkan klik buka pinjam mio. Oke, di sini ada disclaimer risiko. silahkan teman-teman baca-baca saja. Selanjutnya silahkan saya mengerti ya. Dan selanjutnya silahkan teman-teman klik lagi ajukan sekarang ya. Di sini silahkan teman-teman isi data. Yaitu pendidikan, status pernikahan, alamat tempat tinggal Silahkan semuanya diisi ya dengan benar Jika sudah selesai silahkan teman-teman klik lanjut Dan selanjutnya kita disuruh untuk mengisi kontak darurat 1 dan kontak darurat 2 ya Silahkan diisi semua dengan benar Jika sudah selesai silahkan teman-teman klik lanjut ya Oke, selanjutnya silakan teman-teman foto KTP ya. Oke, ada izin. Silakan teman-teman pilih saat aplikasi digunakan atau hanya kali ini. Oke, di sini nama dan nick otomatis terbaca ya. Jika sudah yakin silakan klik lanjut. Dan selanjutnya silakan teman-teman isi informasi bank ya. Di sini nama akun harus sesuai dengan nama bank ya Oke nama bank silahkan dipilih dan selanjutnya silahkan teman-teman isi nomor rekening ya jika sudah selesai silahkan teman-teman klik ajukan Nah di sini info pribadi kontak darurat unggah foto nomor rekening sudah ceklis hijau semua ya dan selanjutnya silakan teman-teman klik ajukan sekarang ya. Oke, di sini limit pinjaman sedang dalam proses peninjauan. Oke, teman-teman di sini limit pinjaman sebesar 1 juta rupiah tenor pinjaman yaitu selama 70 hari, jumlah cicilan sebanyak 3 kali cicilan ya, teman-teman. Dan di bawahnya yaitu cicilan pertama sebesar Rp1.152.000. Cicilan kedua sebesar 64.000 dan cicilan ketiga sebesar 64.000 Oke teman-teman di sini e, cicilan awal paling besar ya dan selanjutnya cukup kecil sekali Oke di menu ini silahkan teman-teman perhatikan e, besar limit pinjaman Lama tenor pinjaman dan jumlah cicilan silahkan diperhatikan atau dibaca terlebih dahulu ya Nominal uh, cicilan silahkan diperhatikan atau dibaca Jika sudah selesai atau sudah yakin silahkan teman-teman klik ajukan sekarang ya Selanjutnya silahkan teman-teman verifikasi wajah dan ikuti arahan dari aplikasi ya Silahkan tengok kepala kurang dari 30 derajat Silahkan berkedip. Mohon buka dan tutup mulut Anda Silahkan klik kirim ya. Dan selanjutnya di sini pengajuan berhasil ya teman-teman. Pinjaman Anda sedang diverifikasi selama 10 jam. Jika disetujui dana akan cair ke rekening bank Anda. Oke teman-teman di sini jika pengajuan kita berhasil maka otomatis uang akan masuk ke rekening yang terdaftar ya. Di sini ada jumlah pinjaman yaitu sebesar 1 juta. Periode pinjaman 70 hari. Tanggal aplikasi 2022 bulan 7 tanggal 21 total tagihan 3 cicilan. Status masih diverifikasi. Oke teman-teman, itulah ya cara daftar dan cara mengajukan pinjaman di aplikasi Pinjam Yuk ya. Semoga cara ini bermanfaat untuk teman-teman semua yang ingin melakukan pinjaman di aplikasi ini.